halo sahabat safety trainer kali ini saya mau cerita tentang jalan-jalan saya ke Curug dua undak yang terletak di Taman Gunung Nasional Halimun Salak seru sekali keren pisang apalagi kali ini saya berkesempatan jalan-jalan bareng dengan coach Jamil Azaini dan Bunda Sofi waduh makin heboh seru dan banyak hikmah yang kita dapatkan selama perjalanan jalan menuju ke lokasi Curug sangat menantang kita melewati jalan setapak naik turun bukit dan di kanan kiri jangan tanya banyak sekali pohon-pohonan serasa kita di hutan sehingga hawanya sangat segar Anak saya, Raka dan Kansa yang kebetulan ikut Waduh, sangat senang Dia kebetulan menyukai tantangan-tantangan semacam ini Tapi tunggu dulu Kayaknya ada yang gak kuat jalan nih Wow, wow, wow. ada apa ya? Kelelahan Kita berangkat dari villa kampung ini. Ini adalah villa milik Pak Jamil Azmi. Di sini diselenggarakan berbagai macam pelatihan, konselor, healing, dan lain sebagainya. Dan sebelum berangkat tentunya ada induksi dulu, ada motivasi dulu dari Pak Jamil. Dari Kampung Henning menuju ke kaki Gunung Halimun, Gunung Salak di mana Curug Dua Tundak ada di sana Memakan waktu kurang lebih 30 menit Melewati jalur yang sempit, hanya cukup satu mobil Menanjak, naik ke atas terus akhirnya tiba di lokasi dari sini kita melewati jalan setapak ya menuju ke curug dua undang infonya jalan setapak ini 300 meter tapi faktanya jauh tuh dan kita melewati jembatan gantung nah ini adalah masih di pertengahan jalan kita belum sampai ke curug masih ada setengahnya lagi untuk menuju ke sana setelah kita tiba sampai di curug nggak kerasa capek kita terbayarkan apalagi setelah kita masuk ke dalam air curug ini wow kita main sepuasnya nikmati ya pemandangan keindahan curug dua undak ini Bagian belum pernah kesini, ayo kesini, gak akan nyesel Luar biasa, kita bisa bermain sepuas-puasnya Airnya jernih, menyegarkan, dingin, dingin sekali Manfaat air curug atau air terjun untuk kesehatan ternyata banyak sekali Nah di sini yang pertama bisa memperlancar peredaran darah karena dengan air terjun, maka penyumbat darah kita dapat hancur sehingga darah akan semakin lancar. Manfaat kedua adalah membakar lemak tubuh. Ya, tubuh yang terkena air dingin ya dari air terjun tersebut akan melakukan mekanisme untuk menghasilkan panas. Dengan demikian akan membakar cadangan karbohidrat dan lemak yang ada di tubuh kita. Manfaat ketiga adalah membuat rambut jadi lebih sehat. Ya, suhu air dingin dari air terjun dapat menutup kutikula, dan ini akan membantu rambut untuk tidak mudah rontok. Manfaat yang keempat adalah wajah lebih berkilau alami, karena dengan membasuh wajah air dari air dingin curug akan lebih lama terhindari dari kondisi kulit wajah keriput dan kusam. Yang kelima, membuat otot lebih rileks ya, karena dengan mandi air dingin di Curug, otot-otot kita jadi lebih rileks dan lebih bersemangat. Tentunya, oke sahabat safety planner, ternyata nggak sia-sia ya kita main ke Curug atau air terjun. Nah, sekali-kali coba ke Curug. Dua undak di Cidaho Sukabumi. Oke, sahabat Safety Planner, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, klik like, dan bunyikan loncengnya. Salam Safety Planner.